Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Mas Al Nah, gua kali ini mau ngabuburik ke Rembang. Mau lihat suasana nah, di bulan Ramadan kayak gimana? Orang jual takjil-takjil ya biasa ramai nih. Ya enggak. gue di sini nggak sendirian nih, tapi ada Agus King juga di belakang tuh. Lagi mantap pakai kamera juga yang punya gua sih. Agus forsak kah? Paling muka di jalan Matai. Paling buka di jalan quá bực bội mà về không biết. <laughs> paling lalu deh ah. la, Paling lalu deh Weh Beep. <laughs> Oke okay guys, inilah guys suasana di rumah guys. Kalau di bulan Ramadan guys, ramai oh guys. Yang anehnya satu nih, orang pada balik kita malah pada datang. Melayani para guys baik dele, baik jadi jalan ini deh. Enggak ada di begitu, nah, okay. ya. enggak ada di bagian ngantri itu, bang. Deh, huh? enggak ada di bagian ngantri itu, bang. Ini dijualnya kan, orang baru jualan loh. Maaf, nggak mau. Hah, hah, hah, hah, yang jualan nih. Banyak dulu yang jualan. Aja. Jadi Gas. Ha. minggu lah. Mantap. Tih micen nyata. wak keson salat aja empat deh tanggal 5